Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun Anda berada, kembali lagi di TV hadir untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya.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 Bunda Kejora, persahabat akan launching hari ini Persahabat ini menuju insan biasa Langsung dipandu acara hari ini oleh Ruben Onsu dan Ali Taher Persahabat ya, wow Ini bakal seru banget persahabat Bakal pecah malam hari ini Kita simak juga kalimat info yang ditulis langsung oleh Papa B Bismillah, live mulai dari pukul 18.45 waktu Indonesia Barat Di Youtube Lesnar Entertainment Dilanjutkan jam 20.30 waktu Indonesia Barat di YouTube 3D Entertainment Tuh persahabat informasi Penting banget nih untuk warga Konoha Ini menuju acara Insan biasa Yang sangat ditunggu oleh kita semua Pastinya Di kolom komentar begitu banyak persahabatnya Doa baik, tanggapan, dan respon Yang positif di antaranya persahabat dari akun kak Resenskales24lar, sukses selalu buat acaranya, ya pak Rizky Bilar, semoga lagunya booming, kami siap kawal sampai pucuk, trending 1, amin, masya Allah. Ada juga tanggapan dari Bang Adi Sky, paten ketua kata Bang Adi, masya Allah, mangga support begitu banyak dari orang-orang baik. Kemudian juga persahabat selanjutnya, ini ada Cidukan, momen persahabat yang tentunya membuat... Kemudian juga persahabatnya kita lihat aja nih suasana terkini di tempat acara live malam ini persahabatnya, ya Masya Allah sudah tertata ter ter ter ter ter rapi untuk tempat launching single terbarunya Lesti Kejora Bismillah lancar ya untuk hari ini Masya Allah merinding banget nih warga Kona pastinya Terus pecinta Leslar dimanapun berada ya, Pastinya ini merinding banget persahabatnya Baru lihat ini aja kita sudah tentunya Masya Allah Pokoknya hanya doa terbaik yang kita ucapkan yang kita panjatkan mudah-mudahan tersahabat acara hari ini diberikan kelancaran. Amin. Kita simak juga untuk berikutnya nih. Ada tentunya Potret Indra The Band nih para sahabat ya. wow Ternyata ada Bang Indra The Band juga yang akan mengisi tentunya acara malam hari ini live streaming langsung bersobatnya di channel YouTube Leslar Entertainment. Kita siap-siap kawal sampai pucuk untuk single terbaru Lesti Kejora bismillah kita yakin kita optimis mudah-mudahan semakin kompak untuk kita semuanya selanjutnya persahabatan disimak juga di storynya papa Bilar ini mengunggah kembali postingan dari Bang Putra yang mensupport luar biasa untuk Karya Lesti Bang Putra Siregar meneruskan sebuah kalimat Bismillah lancar ya Rizky Bilar Dedek Lesti kejora juga bahagia berkah tentunya siap selalu support dan doa Masya Allah, terima kasih bang kata papa bilar ini respon yang tentunya luar biasa juga dari papa B mudah-mudahan selaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik dan pastinya kita selalu mensupport yang terbaik untuk berikutnya juga persahabat kita simak informasi dari Lastar Entertainment ini juga menginformasikan persahabat ya single terbaru Leslie Kejora insan biasa akan dimulai malam ini Pukul 19:00 waktu Indonesia Barat di Leslar Entertainment dan dilanjut di YouTube-nya 3D Entertainment Bismillahirrahmanirrahim kita awali dengan Bismillah sahabat, mohon doa restunya dari semua teman-teman pecinta Leslar dimanapun berada kali ini kita tentunya benar-bener harus kawal sampai pucuk single baru bunda di kiciora.